Tengok, aduh ini game bisa aja. Ini, wow. ini si bocilnya joget-joget gini-gini. Mi ayam bakso, rapatnya enak. Rapatnya enak itu gak begitu enak. Ayo selingkuh, apa ini? Halo guys guys guys guys guys Kita welcome back guys di channel Tonton aja bersama saya, guys guys guys guys guys Saya mau main lagi guys guys versus bocil kematian ya teman-teman. Saya mau lanjutin yang kemarin deh, karena belum kelar yang kemarin. Oke. Okay. Ini soalnya gamenya seru-seru lucu gitu. Seru-seru lucu gamenya teman-teman. Oke, okay, main mamang. Main mamang. Oke. Okay. Jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Jangan kecelakaan di sini, terus polisinya ya, bro. yang saya khawatirkan biasa seperti biasa iklan tapi ini mode datanya udah saya nonaktifkan mode ke mode pesawat coba saya nggak pakai data ya teman-teman main aman Wow bisa ternyata ini bisa offline ya teman-teman ini saya nyobain offline Oke okay. biar enggak ada iklannya Ada kucing. itu, ada kayak mata. Kalau ada kayak mata gitu, oh oh meh, hajar bro. Double oke, okay, jadi duit. Saya okay. bilang oke, oh. Kita cari double, double man, double man, double man, double man, double man. Awas, wow, ketutupin, ketutupin. Ah, ah. Lanjut. Kupus ke spot, saya ini. Oke. Okay. Kau cari lagi nih, bocil kurang ajar. Tadi saya ditembak, bro. bisa lukit-lukit kayak entung oke kita kesana lari men lari men kita cari jadi saya harus ke perkampungan untuk mencari para bocil-bocil hei bocil-bocil mana kalian? wah ada kuntilanaknya nih wow Ultraman <guluh> gua nyari bocil-bocil cari kesini nih cari dari, oh no no ada no ngisi darah dulu kenyakin perut oke okay, thank you apa itu? Apa itu bro, jangan nyala, nyala, bro. Kita kunjungi Oh, apa itu Adidas? Adidas. Upgrade pocong. Pocong bisa upgrade. Coba, bro. beli skill. Kenapa ini, ini? Skill terpakai oke okay. wow, thank you man beli skin Oh, <coughs> uh, apa wajahnya bisa rubah ini si bodjolnya joget-joget gini-gini skin terapkan oke okay. Oh ya yeah. oke okay. enggak deh ini pedicure-manicure kayaknya ini <guruh> mau facial oke okay. nyari upgrade pocong pilih skill wah ini ada instruksi pak polis ini oke okay. masa ya saya mau skin carean hajar nih bang <guruh> bang bang, bang, bang. Oh, Tim. Bro, oke, oke, oke, Bro. oke, oke, oke, Dapat oke, oke, main satu, main satu main satu, main oke, oke, oke, oke, mati dia Oh kena kerja. Tak bilangin nama aku kau. Oke ini ada koin. Enggak. Oke. Masih satu bro. Tak bilangin nama aku kau. Oke. Tadi ada satu bocil. No. Aku ini paling pelit. Hanya bro, bro nggak punya kentu, Kampang dia! gua dihajar, gua dihajar ya! Eh? aku tak bilangin nama aku, Kak bilangin nama aku terus Bukan. mana ya? oke, okay. bilangin nama aku lagi dong eh duitnya, hilang! oke okay. banyak, bro! banyak, bro! dulu mah, tapi gua tobat buah sembahyang. Oh, disuruh sembah yang tadi dia. Oke. Apet, toilet dulu. Oh, Eisenburg, ketekin. Bro, ada. Kelar dia. Uh. Oke, okay, kita mana? Oke. Okay. Tadi bocilnya lari, men Cari, mau kemana lo bocil? Gua cari lu. Apa ini? Tulisan apa? selamat menunaikan ibadah puasa Oh iya nih bosku Oh iya nih, waduh oh, kucing goreng, waduh ini game bisa aja upgrade kucong, oke okay, saya mau nyari ke tempat lain saya mau nyoba ke arah sana ya temen teman, -teman. oke, okay. ini tadi ya apa ini? ora rapate enak, mie bak. ayam bakso rapate enak, ora enak itu nggak begitu enak ayo selingkuh, apa ini? selamatkan lingkungan hidup, ayo selingkuh, selamatkan lingkungan hidup Hmm, selingkuh, selamatkan lingkungan hidup selam, oke okay. eh, oke, kalau saya kecebur gimana? oke, okay, thank you noh, bocil buat bocil deh, bo chill, deh. Yang mana? Yang mana? Apa -apa? Tentu, kau ketujuhnya keluar. Aduh, sebenarnya gue uh, gua Gue dilempar, gua dilempar, bro. kenapa? lempar, kamu yang kuasa bumi, Aduh, kereta belakang lempar, ya. oh, bro. Gue bro. bro. bro. bro. Aja. E, bro. bro <tuk> anjir ini, ini impulsinya parah banget ini <tuk> <tuk> impulsinya lagi aduh aduh aduh bocil-bocil kurang ajar aduh seru seru men saya lagi-lagi ke buskus pocok, ini apa ini aduh seru men, seru men seru ini, gamenya seru kita cari bocil lagi ya teman-teman kita nyari Bocil para bocil kemana? weh para bojil keluar lu, gue cari lu ini ada pocong nih coba sanggung jibik-jibiknya bisa gak? mengajar sama pocong? gak bisa nih kalau nyala-nyala begini kode biasanya bro ini ada, ada penjaga <tuh> ya oh, gak kena Aduh. Bro aduh, bro aduh, bro aduh, gua aduh, paling tembak, terus ke aduh Bro, mati, mati diru. Ayo kita sama-sama. No, isi darah. Biar darah gue nggak habis. Ada lagi nih, ada lagi nih tengan oh, oh. oh, bro Oh, wow, tembakan super gua ditembak Men bro 還 пять oke bro serius, game ini seru bro Coba deh download, ini bisa offline. Ini saya matiin mode data ya teman-teman, jadi nggak makan data. Kalau kita pakai data, itu pasti iklannya bermunculan. Ketika kita gagal, pasti langsung tayang iklan. Ketika kita masuk, tayang iklan gitu. Ini bisa dilengkapi iklannya. Oke, okay. gamenya seru, lucu, kocak. Saya lanjut level yang kemarin, ini apa ini? Atas. Oh, map, ini ceritanya mapnya. Okay, kuburan, oh berarti pois saya disini, kuburan pocong ini ya teman-teman oke, okay, thank you, ada juga, wah kerennya ini game pocong men oke, okay, teman-teman yang belum download game ini, download deh ini game karya anak bangsa, lucu keren dan super ya teman-teman super lucu menghibur, kita bisa main pak, dengan anak-anak kecil karena di sini pocong versus fosil kematian oke, jangan lupa download teman-teman ya,